Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, momen ini menjadi pengingat bahwa para pejuang mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini. Meski telah tiada garis keturunan para pahlawan Indonesia, baik itu cucu maupun cicit, beberapa di antaranya menjalani hidup lumayan baik. Salah satunya di dunia entertainment. Setidaknya ada beberapa artis Indonesia yang diketahui memiliki garis keturunan pahlawan Indonesia. Mulai dari musisi, aktris, hingga selebgram. Penasaran bukan? Maya Estianti Musisi kelahiran Surabaya 27 Januari 1976 ini merupakan cicit Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto. Ayah Maya Harjono Sigit merupakan cucu dari pahlawan nasional itu. HOS Cokro Aminoto adalah salah satu pemimpin Sarekat Islam, organisasi pertama di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai salah satu guru sekaligus mantan mertua Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI. jasanya, nama HOS Cokro Aminoto banyak dijadikan nama jalan di sejumlah kota di Indonesia. Dian Sastro Aktris kelahiran Jakarta 16 Maret 1982 adalah cucu keponakan dari Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan aktif dalam dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah nasional, Manifesto 1925 dan Kongres Pemuda II. Beliau juga merupakan satu tokoh Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai pengurus perhimpunan Indonesia di Belanda. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ayanti. Penyanyi kelahiran Jakarta 4 November 1983 ini adalah cucu sosok yang dianggap pahlawan di daerahnya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah Sidik SH. Beliau merupakan tokoh yang dihormati masyarakat Bengkulu dan sempat diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh warga Bengkulu Utara pada Maret 2021. Datuk Abdullah Sidik lahir di Muara Aman, Bengkulu pada 13 Juni 1913 dan aktif di organisasi Young Islami bersama Agus Salim. Kakek Ashanti ini pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Beliau juga disebut pernah merangkap sebagai Mahkamah Tentara Republik Indonesia dengan pangkat kolonel. Asri Wulas. Aktris dan komedian kelahiran Jakarta 7 Maret 1979 ini pernah menyebutkan dirinya masih keturunan Pangeran Harya di Panegara atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berjasa memimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung pada 1825-1830 melawan Hindia Belanda. Karina Salim Penyanyi dan aktris kelahiran 24 Agustus 1991 ini merupakan cici dari Haji Agus Salim Beliau adalah Menteri Luar Negeri ketika Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden Agus Salim ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 27 Desember 1961 melalui kepres nomor 657 tahun 1961